Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Andersekol 81 Masih Dalam rangka Review persawahan ya Ini jam 12 siang nih. Panas. Tapi enggak apa, apa lah Ini lagi semangat tongsis baru. <laughs> Oke, okay, apa kabar kalian semua? Muka berikan kesehatan, dimurahkan rezeki. Dan buat para jomblo sudah dapat pasangan, ya? <tuh> Aku asik>, <tuh> asik. Tulan hari ini agak cerah-cerah mendung, gitu loh. Mungkin mau hujan lagi. Nah, di sana tempat tinggal saya, di antara pohon itu, itu kompleks saya. Saya berada di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. <tuh> mana untuk provinsi Lampung sendiri mayoritas pertanian. Wah. Ini apa ini? Jantung pisang ya. Oh, ini asik buat di sayur ini. Sangat luas saudaraku persawahan di sini. <tuh> <tania> Tapi, Tapi berasa sejuk itu Kenapa ada sedikit mendung <muluh> Wah panas <tani> Balik lagi deh <tuh> Mungkin besok-besok mau ngevlog yang ini uh, daerah sebelah daerah tetangga karena udah mulai panen nanti saya akan berkunjung ke sana asik jadi tambah semangat nih apot hahaha <tuh -tuh> Panas sekali, panas sekali. Uh, asik. Nah, ini padinya udah hampir rata ini. Malai padinya panjang-panjang juga ini sehat ini padinya. jualah panas-panas naik keret-rek pokoknya asik bosnya juga asik kan. saya terpeleset Bos Cerana saya kotor jatuh ke lumpur hari <Sing> pokoknya hari ini dan kedepannya kita akan explore terus ya sawahan masih dalam konsep persawahan untuk cabenya nanti bahas untuk minggu depan kita lagi menikmati nih. panasnya panas panas hot ingingetan. <Susik> <Susik> <Susik> <Susik> <Susik> Mau ngambil sendal dulu ya, bos ya. <Susik> Saya tadi terjerembab, lumpur sendal saya <tuh> ini buat sendal saya kotor. Aduh, masuk lumpur tadi. <tuh> Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Subscribe, like, comment, dan share ya. Lampung Selatan.